Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar bahagia Kabar menarik dan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora Dan Rizky Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar bahagia, kabar menarik seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Menemani santai bagi kalian saat ini, bang bangun akan memberikan kabar bahagia di pagi hari ini persahabat ya Alhamdulillah. Kita sudah memasuki hari ketiga di bulan puasa Ramadan Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Selalu semangat untuk selalu mengerjakan ibadah puasa persahabat, ya Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan barokah untuk kita semuanya Amin Kita lihat persahabat ke kabar pertama Dari unggahan Leslar Sajak di Simad Ada sebuah kalimat yang diposting Kebaikan-kebaikan Leslar yang mana nih? Yang menurut teman-teman bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini? Tuh, yuk tulis di kolom komentar nih, persabat ya. Biar tahu kalau Leslar mengajarkan banyak hal, persabat ya, kebaikan-kebaikan Leslar yang mana nih? Yang menurut warga Konoha semuanya? Atau teman-teman bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini? Coba kita lihat di kolom komentar di postingan ini ada komentar dari akun Sukini BP Pianuskor mengatakan di kolom komentar, mereka berinfak dan sedekah tidak dijadikan konten dan mereka tidak mau mempublis ini tentunya salah satu kebanggaan juga untuk kita semuanya karena Leslar bersedekah berinfak dan memberikan sesuatu hal apapun itu tidak pernah dipublis dan tidak pernah dijadikan sebuah konten. Dan kita lihat juga persahabat. Ada komentar lain dari Agun Hijau Mawar Hijau Hijau. Mengatakan di kolom komentar. Leslar selalu mengalah dan milih diam Walaupun dihujat, Leslar milih diam berserah diri sama Allah. Ini yang belum kita punya. Semoga kita bisa niru sifat sabar dan ikhlas kayak Leslar bismillah Leslar semakin sukses amin tuh kebaikan dari Leslar adalah sifat sabar dan sifat ikhlasnya ya persahabat ya yang tentunya bisa kita amalkan juga dan tentunya persahabat kita ke kabar berikutnya ada daungan spesial juga dari Bang Ariel Bang Ariel ini adalah tentunya manajer yang luar biasa Penjaga Lesti dan Rizky Bilar Selain Bang Boril ada juga Kak Uya kali ini persahabat ya Yang selalu setia untuk selalu menjaga Bunda Lesti dan Papa Pilar. Kita lihat persahabat di sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Aril Bismillah Beraksi dulu di pagi hari ini Semoga lancar selalu amin semangat Wow lagi di acara aksi ya Kak Uya Mengzi dan Bang Boril Untuk menjaga Bunda Lesti Kejora Masya Allah Semoga selalu diberikan kesehatan Untuk Boril dan Kak Uya Mengzi Dan mudah-mudahan tetap setia Sama idola kesayangan kita Selanjutnya Semalam persahabat Bapak Bilar Ini main tebak-tebakan lagu Saat memainkan piano Bapak Bilar tentunya bermain Sebuah lagu Jawabannya ada di sini, persahabat Ya, silahkan nih Ada pertanyaan dari Papa Bilar Lagu siapa ini? Silahkan dijawab Yang pertama ada Justin Bieber Yang kedua ada juga Nike James Dan yang ketiga ada Caca Handika, Dan berikutnya ada Joni Joni Itu persahabat Itu jawaban dari lagu yang dimainkan oleh Papa Bilar Tetapi salah satu ada yang benar Mudah-mudahan, tentunya persahabat ya, kekompakan dari Las Lanzarote tetap terjaga dengan baik selalu untuk mendukung yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat kita lihat di sini ada momen spesial nih. Ini kocak banget ya saat di acara Aksi Indonesia 2022 yang disiarkan secara langsung di Indosiar. Kelakuan bunda Lizzie Kejora selalu bikin ngakak banget ya. Lesti Kejora sini memainkan lagu rock persahabat yuk tuh aksesoris dimainkan lagu rock emang ada aja kelakuan bunda Lesti ya hingga membuat Ustaz Solmit aja bengong melihatnya coba kita lihat ekspresi dari Ustaz Solmit saat melihat tentunya Lesti Kejora memainkan aksesoris dengan lagu rock wow <laughs> ini bu buat kita selalu ketawa bahagia melihat aksi kocak dari bunda lesti memang benar banget ya kalau udah ada bunda lesti di acara aksi pasti semuanya rame dan lucu dibuatnya masya allah kita semakin bahagia semakin bangga mudah-mudahan lesti kejora selalu sehat selalu dimudahkan apapun segala urusannya kita juga semuanya sebagai pecinta Leslar dimanapun berada mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan selalu semangat selalu diberikan keberkahan dan apapun juga yang dilakukan oleh kita semuanya Diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Robbal 'Alamin. Kita masih menunggu, cidukan vitamin terbaru di pagi hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat, mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.